saat diterkam harimau dan tidak membuat pengunjung panik. Selain di Indonesia, serangan harimau juga terjadi di negeri Sakura ketika seekor harimau bengal jantan berusia 10 tahun yang memiliki panjang 2 meter dan berat 150 gram itu menggigit tangan petugas jaga di Taman Safari Nasu di prefektur Tochigi, Jepang. Gak hanya sekali, harimau itu juga menyerang dua orang penjaga lainnya. Harimau menyerang ketiga orang penjaga saat sedang mempersiapkan tempat wisata hari itu. Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Salah satu kantor berita melaporkan bahwa operator taman mengatakan Harimau itu tidak berada di kandang berpagar seperti yang diharapkan Penjaga menemukan harimau di koridor menuju area pameran Lalu harimau itu menyerang Penjaga yang digigit kehilangan tangannya Seorang wanita berusia 20-an Dia dibawa dengan helikopter medis ke rumah sakit Menurut laporan, penjaga tidak memeriksa bahwa pagar ke kandang harimau ditutup pada hari Selasa Setelah dibawa kembali ke dalam setelah pameran selesai Taman Safari ditutup untuk hari itu dan polisi juga dilaporkan sedang menyelidiki peristiwa itu. Taman Safari Nasu menawarkan tur dengan bus khusus dan bagi pelanggan di mobil mereka sendiri untuk melihat koleksi sekitar 700 hewan termasuk jerapah dan gajah. Taman tersebut juga pernah mengalami insiden keamanan sebelumnya termasuk penjaga yang diserang oleh singa pada tahun 1997 dan 2000 lalu.